ini Alquran yang yang kita pakai keadaannya seperti ini dan kadang-kadang saya memberanikan diri saya buat meminta jujur saya meminta bisa memperlihat keadaannya namanya anak-anak udah dikasih satu-satu dibawa di rumah kadang ya bawanya entah gimana robek juga apa gitu saya sangat senang dan berterima kasih dari BWA sudah menggantikan Al Quran ini menjadi baru lagi.